Mitek selamat, selamat pagi temen dengan Mitek layanan pelanggan PT saya bantu. bantu. Jok sedan berapa ya? Untuk pemasangan jok mobil sedan berapa? Ya? Jok city car berapa? Maaf saya berbicara dengan Bapak siapa? Jog MPV berapa? Harganya sampai 5 juta. Jok SUV berapa? Maaf sebelumnya, lokasinya tinggal di mana? Bapak setor berapa aja? masih ramai juga ya. Yang ingin tahu tentang harga pemasangan jok Mitek berapa jok? langsung aja kita cek. Halo MTB Lovers. Harga pemasangan jok mobil dipengaruhi beberapa faktor selain pemilihan kualitas bahan pelapis, juga material pendukung lain seperti benang, lem dan busa yang nantinya akan memengaruhi tingkat kerapian dan hasil akhir pengerjaan. Kerumitan desain jok kualitas sit maker rekomendasi dan lokasi bengkel di kota satu dengan kota yang lain juga bisa membedakan harga pemasangan jok dan interior mobil. Nah, langsung saja kami informasikan estimasi harga pemasangan jok dan interior mobil berikut ini. Menggunakan bahan MBTech Basic. Camaro, Camaro Fiesta, New Superior dan Picasso. Jok patent standar 2 baris. Dari 3.750.000 rupiah sampai dengan 4 juta rupiah untuk tiga baris dari 4 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah sarung jok standar untuk dua baris antara 2.250.000 rupiah sampai dengan 2.500.000 rupiah untuk tiga baris antara 2.500 Sampai dengan Rp 3.250.000 Plafon standar Dua baris Antara Rp 1.600.000 Sampai dengan Rp 1.850.000 Untuk tiga baris Mulai Rp 2.000.000 Sampai dengan Rp 2.300.000 Karpet dasar standar Untuk dua baris Antara Rp 1.850.000 sampai dengan Rp 2.200.000 untuk tiga baris dimulai dengan Rp 2.300.000 sampai dengan dua juta Door trim standar khusus door trim antara Rp 800.000 sampai dengan satu juta sedangkan untuk custom full interior standar untuk mobil 2 baris antara Rp7.200.000 sampai dengan Rp8.500.000. Untuk 3 baris antara Rp8.250.000 sampai dengan Rp10.000.000. Untuk pemasangan jok dan interior menggunakan bahan MBTech Premium Carera. Jok paten standar untuk 2 baris antara Rp5.000.000 sampai dengan Rp5.250.000 sampai dengan Rp6.000.000 Sedangkan untuk sarung jok standar 2 baris antara 3.350.000 rupiah sampai dengan 3.700.000 rupiah untuk tiga baris antara 3.750.000 rupiah sampai dengan 4.250.000 rupiah untuk plafon standar untuk dua baris sekitar 2.500.000 rupiah sampai dengan 2.850.000 rupiah untuk 3 baris, antara Rp2.850.000 sampai dengan Rp3.200.000. Sedangkan untuk karpet dasar standar, untuk mobil 2 baris, antara Rp2.700.000 sampai dengan Rp3.000.000. Untuk 3 baris, Rp3.000.000 sampai dengan Rp3.250.000. 3 baris, sampai dengan 3250000 Selanjutnya adalah pemasangan jok dan interior mobil menggunakan bahan mb Giorgio Jok Paten Standar 2 baris sekitar Rp 3.500.000 sampai dengan Rp 3.750.000 Sedangkan untuk 3 baris antara Rp 3.750.000 sampai dengan Rp 4.750.000 Untuk sarung jok standar mobil dua baris antara Rp2.000.000 sampai dengan Rp2.250.000. Sedangkan untuk 3 baris antara Rp2.300.000 sampai dengan Rp3.000.000. Perlu diingat ya, harga yang disebutkan adalah estimasi dan tidak mengikat. Semua kembali kepada seat maker yang mengerjakan. Nah, sudah cukup jelas bukan? Jika membutuhkan informasi lain mengenai produk MBTEK, Anda bisa mengakses wwwmbtech.info Bisa juga menelpon hotline MBTEK di 021 458 42598 Atau via WhatsApp di 0812 1982 2323 Atau juga kunjungi IG MBTEK Indonesia untuk estimasi harga pemasangan jok sepeda motor dan home interior, Anda bisa klik di "N" video berikut ini. Sampai jumpa!